Halo teman-teman, welcome back! Di channel youtube aku, kita bakal lanjutin gameplay dari Remnant from the Ashes Kemarin sampai lawan Eh enggak deh, setelah keluar lawan bos itu ya Yang pantatnya vulnerable Kodok. Ayo mau ngapain dulu? ntar Fin mau ngapain, Upgrade weapon atau apa? Kita siapa? Uh, apa tuh yang pengen gue upgrade, gue udah bingung Mbh akor semua siapa? Vindy? Hmm. Gue Bola. Oh.. Iya. nunggu gue lah, kaya apa? apa? Iya Iya, udah OP lagi dia mah OP apaan? Anjir, ini kok yang... Hurt yang kemarin itu kok di itu jadi gini Jadi panas. Yang jantung orang bau itu Hurt Hurt hmm. <laughs> Gua ngatur namanya Hurt, Hurt, Hurt Aduh, um, nge-nge-nge um, um, um. lagi Aduh, nge-nge-nge, nge-nge-nge Teteh, teteh, teteh Bo bingung sih, um, gua yang ikut si pending ga ngelawan yang si Enz ya Yang pohon raksasa gitu Kenapa ya? Beda ga? Kan? I don't know -ten -ten -ten. Kita eh. di sini Gak tahu enggak sih, gue Gua juga gak merasa disini terakhir kali random Enggak di, di sini Abis Nggak. dari yang itu masuk ke dungeon dulu kedahan di sini. Tapi disawan si pantat. Iya. Loh. Pegaya anjir. Itu banyak nyamuk. Kuat amat ya, emangnya. Ah berasa tembakan gue ini itu mini ini udah tembak. Wow. Eh bahkan juga ada. Gear out, gear out, gear out, gear out, gear out karena corrosion banyak eh. map-nya udah udah ke-explore kan? Okay? Belum anjir. Itu di map udah kelihatan gue. Ya? Ini apa nih? Bisa dia pai? Apa ngebak gua? Belum ke-explore juga kayaknya. Map-nya 7M itu Wow, apa itu? Aku naik ke tempatnya. Aduh, duh, duh, aduh, Ini di kiri bawah nanti. Apa ah, nyamuk? Uh tebal nyamuknya. Eh, makanya. Iya ada dua. Bukan nyamuk itu apa tuh? I need help. Meh. Kok oh, ada yang hilang? The Midnight Crystal. Wow. Blood words. Ternyata, saya ingin masih banyak ingin tahu, saya ingin tahu, saya ingin tahu, saya ingin tahu, saya ingin tahu, was intense tahu, saya ingin tahu, saya ingin tahu, saya Kelana Gila Nih apa anjir? Hah? Main game kayak gini gue Banyak aja, ini. Dia banget tembakan gue Ih. Siu Jangan ke Oh oh sih? Cari rival Satgan selalu efektif disini Hei, aduh ini nebak dia Corotion ke kanan ada jalan tuh Di belakang ini Kita mencar aja lah Mana kuat anjir Sini nih, ada jalan nih Yes. Mm hmm. Oke. Makin susah. Nggak bisa. Hmm. kita mencari <tuk> ya, ini kayak labirin. Kita aja belum tahu jalan keluarnya mana. Right. Ini ada cabang lagi ya Ini cabang aja Oh semuanya Dapat temu jangan keluarnya Oke cari-cariin dulu Itu besi ya yeah? Ya. Yeah. What the hell bisa menghilang? Kok <tuh> apa? -apa Kok dia menghilang enak bot. Okay. <tuh> nice. Ah. Uh. Bisa denterin. Let's go. Hah. Hmm, ini kayak ada pintu ketutup dari tadi. Coba tujuhin pan. Gimana caranya? Anjukin aja, kita aja. Ada apa sih? Okay. Hmm. Bung, kita ngelot ya bareng-bareng ini masuk ya. Apaan nih? <laughs> Ini musuhnya pada corruptionnya, janggol banget aja Susah ya gamenya <tuk> Sudah biasa <tuk> Lo mau tau fun fact gue kemarin nge-delete Ga sengaja nge-delete Rifle out midguardnya yang kita berhasil Sebelum gue edit Wuuu <tuk> uh. itu misalnya hilang Tapi ga jadi hilang kan Hilang? udah beneran hilang. Hilang. <tuk> Mangset akhir. Ya yeah, ya yeah, ya kemenangan hilang. <tuk> ah <jadi> set boy. <tuk> okay, oh ada lah di bawah. Okay. <tuk> <tuk> nggak ada lagi. Ya, ada apa-apa. Itu, itu itu udah, tadi udah ke-export. Udah kanan ya. Ke gua nih. Udah ke-export itu. Ya. Wttttn tiap map tayo dato Yeah maaf tuh jahat banget ya ِyу jest Gak gua suara apoknya, ya. banget nah, nah iya, iya, ada, tapi biarinnya kita suruh nyari jantung bis ah, oh, a little help here ntar, kita kasih nih bisnya kalau udah ketemu kayak yang ke main kupu-kupu ah, boss no way karena yang kemarin ke kupu pun tidak berubah kan ah bos benar asyik oh, lo ya, gue tanya lo kasih aduh lo gue masuk lo mau kasih ke kupu kupu buat ondaingki soalnya tiap malah kupu. kupu kupu kupu kupu dia, dia, dia dapet weapon. ini biar biar ada apa-apa nanti andaingking kita bunuh aja jadi nah itu itu dia diam Bang. Aduh. <San> <San> Quick point udah oh, Yoi. Itu Biru-birunya, biru-biru. Wah, banget. Udah fan gua aja, fan. Anjir, biar pan ini tuh? on hit kill anjir. Awas, awas, awas ya, Tapan. Ih, <laughs> sedih. nekat ke arah anjir. Iya. Eh, itu ada banner-banter fatal tuh, atau mukanya kayaknya. Eh, bukan mukanya apa sih? Matanya gitu. Oh my god! Bentar ya. bisa, bisa, bisa, Ah! Dada, dah, Ngepet. Gila, gila, gila. Bingung, bingung. Hehehehe. <laughs> Itu kena Oke, Kita teman oh? gue Gila gak bisa ngendark Mati tuh udah Mati Udah ngolong aja kita Nanggung wow. <laughs> anjir Oh ini. Ada yang gede banget, dari mana ya? Daerah lahirnya gede anjir, demensnya dibanding kepala nah oh, ngerti gue Awas, oh, awas, oh, oh. cucuk, cucuk. cucuk, Ah, fuck Kanan-kiri dong, Oke, dong? Oh, oh, oh, oh. Gila, Gue dong Awas, awas lagi-lagi ya Awas, belum Kenapa tuh? Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo Oh, jucuk. kanan Kiri juga ada? Dia, dia boss shield. Ya, shield yang ah. tuh bagus, kadang, kadang ada Sakit banget Kenapa? Ada yang punya ini, Gagak <tuk> Waduh, okay. gua Gwaduh oh, Awas tujuh, tujuh oh, gua apa -apa, bau Yo, oh, gue, abis, ya? <laughs> mati udah Elas, udah ada lagi gua kita bentar-bentar, woi Wah, anjir, ayo. gila woi Udah woi aja udah Udah lah, ya? woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi woi Yang dari woi dari rumah apa keluar ada masih berenang? ah Sat eh kalau ada weapon Tidak ada Apa Tevin tadi kata lu? Weapon apa? Weapon yang... Nih score belum lah Salah namanya Ada ga? Tidak Belum buatnya Tidak ada Bukan bisa core Tidak Ya iya lu nama apa anj** out susah banget ya itu nya beneran dark soul trouble internet. Wah! Awas. Cok cok cok. Hmm, telat. Kiralah. Waduh. Mati. Ah, kok masih kena enggak? Gila Ngecebat dah Nah uh, ya kita cuma bisa main di tengah doang aja, Teng tengah, depan aja. tengah depan aja, tengah depan dia udah Udah di Vin, ulang lagi Vin Siapa <laughs> yang gitu aja Lanjut si Duigi, bukan gua oh. Mati, mati Wih, mati Wih Di ujung banget saya tadi Nempel banget itu udah kalo ujung Gua mati ya. di tengah aja Ah. Hai, strateginya apa nih? Kurang strateginya, jangan kena cucuknya udah di Nice, nice, jadi uh. biar diperoleh. baru juga masuk, jadi kocok, kocok, kocok, kocok. Pokoknya liatin dari tangannya aja Awas! Tujuh kanan! Tujuh kanan! Heal heal heal Kanan! Kanan! Kanan! Aduh duh. Oi oh, to apai to. Ah. ke kanan. Korok sini. Eh. dari mana sih? Okay. Dari siap tangan dia. Aduh ya. no, no, no. Ah, lagi? aduh aduh. apa lagi? <laughs> nah. Bentar wah. Aduh, gua pukul dia mau. Ya. Hendak mati Kenapa itu? Si <gak> Ini jangan di di ujung. Cucuknya uh, sendiri, Hahaha. Kan? Tetetet. <gak> เกลาส! เกลาส! เกลาส! เกลาส! Aduh Bukan orang juga Aduh. Anjir. Tip amat dah mati tuh oh. Iya, iya. Ada, ada dua yang jadi, jadi agro, dia. Ah, banget. aduh Jangan jangan Gila. Ah. Udah masuk Wah. Alah kali. Aduh ini emang susah lagi. Mod ini jangan lupa ya. Topan tapi pakai mod hero mungkin ya. Busa banget ya gimana ya? <tuk> hmm ayo coba ini lagi dong ke check point lu ini sih itu in checkpoint point emang gak ke nah. hmm.. enggak tadi gue baru ganti web in check point gue webnya bener gaya ah, salah <laughs> suku Oh.. Oh.. Oh.. Nah, Swat nah, Ah.. Nah, siapa? Ah.. Ya sini. sini. Tengah. Stop. Stop. Ah. gue darah. Dhe dhe dhe gua ah awas gak <laughs> bisa gak bisa gak bisa. bisa ah shit atau ya gaya lagi paling depan paling depan deh gitu gak bisa di dodge anjirit bisa bisa kok bisa kapan bisa di dodge bisa bisa bisa peramat dah os ah shit ah aduh, tuh bisa ngasih tuh ya keren banget, bukan emang ada, tahu kan? Tidak bisa ya. Tiga, tiga banget bosnya anjing. Ah, kanan. Terseberat. Ya, dikit lagi, Ih, jangan mati. nah ini kan beginian aduh adit deket lagi itu gina dong rese tadi tadi tadi lo tau ada benar ya Lu, lu ah, ada mah shield bener -bener namanya Fail of the Black Tear Agak Ah, Black Impact, I don't fail. know how to Fail, fail Mau dimasuk Ouch Oh, gue udah mau, mau ingetin deh gimana sih ngelawannya Udah, udah, udah Ke kiri Eh, kok oh, itu ya? Lu masih ada jeer tuh. Oh, jangan oh, ngempel Tengah, itu di situ doang Di situ dong Gio, tengah Ah, jeer Ah, sempet kabur sahmat dah kita setengah ini ngakel-kel cep ke kiri ke kiri tujuh okay? eh aja kill kill ah mem. Tunggu dulu, tunggu, tunggu. Sundul, sundul, sundul. Nah. Ini macam alasan gitu. Ya, emang darah segitu dia ya, tes oh, lu. Ya, tergemek. Hold on. Nah, baru. Hold on. Nah. Mati kiri. Mati lagi anjir <tip> kena tusuk. <tip> Oke, okay, mana mana, Mas? Kan. Kok drone-nya bisa baik banget sih pin anjir? Wah. Apa? ya upgrade kan banyak banget akhir wow <laughs> <laughs> untung gua lihat oke siapa tuh kiri tengah kiri kiri kiri dulu tujuke depan tidak ada <laughs> flash Awas, awas, awas Aduh, awas dua kali, awas <smulian> <tuh> Abis dulu <lupi, lupi. tuh> ya. Aduh, ongkak oh, enggak, enggak, enggak Gue, darah tinggal satu ya Bisa, tuh bisa sekali Ambil kanan dulu, ambil kanan dulu Nah, udah, aman Pokoknya, kalau cukup dari kami, jadi ambil aja satu Deketin, udah gitu Air dekat mati gua wah, loncat oke okay, nice, wah, perokok habis, <laughs> bentar, kelas awal, mana, tengah, ya, tengah, tengah, tengah, aman, aman, Loncat Loncat Oh aman, aman, Oke nice aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, gagal lah jadi ada salah salah itu gimana sih Pattern-nya nih lihat aja lihat aja dari mana tuh bisa lo bisa wah dia dua kali slash tuh Bisain wing. Reloading. Anda ya Wuhh, gak liat itu asing hampir Kanan, kanan, kanan Istilah, gue habis banget Nah, kalau lebih enak kalau dia nge-slash Kayak soalnya Salah! Jalan! Wah, dua kali Udah rontok, nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak masih banyak pin pak pak pak dua kali dia <laughs> Intense banget <main> dong Aku <laughs> reload, ini reload ah! Oh tidak, aman, let's go guys Yo, bisa bisa Nice. Awesome. abis dulu aja abis dulu Di carry, oh, di carry, tapi kapan langsung ngewot lagi? Hendzir serem, serem, serem, iya, Iya, iya, serem, serem, serem. Tuh, ada chest, chest, chest. <laughs> oh iya, di pebel ban ya. Terus ah, aja, tenang, terus teleport Iya, iya, habis Tapi, tapi kenapa? ih? <laughs> Sampah bos Udah gila padahal susahnya MVP, MVP. Susah aja <laughs> Tapi kalo udah ketemu peternya enak hmm. Hmm. Kayaknya kalo bertiga tuh susah gara-gara rusuh nggak gara, -gara rusuh gak asing gak keliatan Jarumnya ketutupan semua <laughs> Iya emang <laughs> Karena paniknya gitu <laughs> hmm. Gua mau kabur dari yang kiri duluan, tapi kok kayaknya orang dia kabur dari kanan apa kanan dulu. Gak salah Ben Gila. Gila. Tempat siapa aja? Ya, Gak tau. Cari aja. Terus, aja terus-terus. Ini game dia selalu nyediain Stefan dulu sebelum musuh hmm. Walaupun jauh juga Kalo udah mati disini, sini? di tempat basa lagi kita Iya Iya tapi kan udah ga lawan bosnya harusnya nah. Udah beres Terus Nah.. Apa gue ga, ganti, ganti loadout dulu Risky ya. ini kalau lawannya kayak gini Ga ada dari mana dia datang? ada Kanan-kanan ya, jebak kanan ada jalan bukan? Tidak ya, ada Coba di mapnya Pernah ah. kebuka gak nih sebelumnya? Belum belum, ini masih aja Ini kanan pintu buka Oh Ini jangan lihat Oh enggak, dia kan gak lihat dia, dia selalu nah. ngasih checkpoint dulu Tuh, itu kupu-kupu yang gue maksud tuh di kiri Oh, mau ngasih ke dia. Dia Iya, ya, ya. Ya, ya. nggak bangunlah dia nggak mau. Iya, nggak enggak Oh, ayo bebas, mau. Iya, mau, dia nggak mau. Iya, belum mau, dia nggak ya, Bukan ya gini ya uh, eh, gak. Gak scroller, gak mau, dia nggak enggak Iya, nggak mau, ya Oh dia, dia, dia jual barang tuh jangan lupa beli di dia. Jual 8. Ini yang mele gua harusnya. Baru gue lagi beli oh, iya. uh, material gue. Ini Di seeking si itu dia dapat mele juga ya? melenya ini katanya uh, yeah. ada... Itu uh, uh, coba bye. Coba bye. We are <tuk> Sampai banget kayak gue nih. Anjir. Coba belum dapat ya bisarnya. Mana sih? Dan We will be watching. Greetings what We elite Blood word, Define Nektar tar... Armor ini, Nektar armor menit Iya yeah, tapi mahal hmm. Gua borong <laughs> <laughs> <laughs> uh, <will> nih <laughs> 65,8, hmm. ini berapa? Critical hit, critical hitnya bagus tapi return. Oh, enggak, itu cuma persen. Ya balik dulu. Trading lu tadi dapat apa? Event. Jijik amat jasi, sih tolol lu Bang. Kok enggak bisa ya? It's not safe. Give enemy. Hah? Gua bikin ketahuan, anjir. BG, mau nebak duluan. War 13 hmm. sebenernya kalo mau? Yeah, <laughs> ya, yeah, yeah. banyak. Lantas aja tiga putih juga EB. Bosnya beda-beda. Kayak gue main nggak ada bos kayak gituan kemarin. Beda lagi bosnya, yang kayak kupu-kupu gede, dua biji. Sebentar guys, kita upgrade dulu. Aku pause aja ntar ya. Okay. Pakai lumina ya? Iya, yeah, udah Bukannya pakai lumina kristal ya semuanya? Lumina kristal, pakai buat weapon juga. Sini sini. Yeah! Waw oh, anjirit Keren juga ini nih nih Jangan dibunuh Sudah paham Maik <tuk blow Kalo keluar Suka-suka Anjir kenapa jadi Destroy Woman goblok <tuk Bingung gua mana musuh -mana, mana orang sih Tahu anjir mirip-mirip Musuhnya orang Kita doang gak bisa bedain, Finn Ini kok ada kayak gini, ancur-ancurin, gak ada tuh barel gitu seperti scrap Oh iya, aku lupa pakai ringa gage sih nanti Kok bisa, akhirnya aku dua-dua Bagus, Finn, jadi tanker Denger Hai, hai, lo pelurunya hai, yang cuma hai, hai, bukan, hai, Peluru apa ya? Pelur yang atau peluru yang, bawa. yang dipakai hai, peluru yang bawa? Bawa? hai, hai, hai, Iya. hai, hai, hai, ini aneh hilanglah nah. anda, hilanglah anda. Kenapa gue yang ditembak anjing? Oh iya yeah. salah. Oh, wow. <laughs> eh hey. kenapa nembak gue? Itu buruan ribut. dah halo udah telor telor, pelan <laughs> itu tuh, wow, namanya? Amir udah itu cukup aneh, lek lek anjir Hang hey. on. Thank <laughs> Nah, itu? buntung. Iya. Ada. Dah halus harus. Ouch. gua. <tipasuk> Uh. Uh. Hmm. Duh, aku udah mencak lagi ya Hai Nyeri-nyari dulu Siapa nembak gua? Tembak section benteng. ya Aduh. Oke lah dapat teman naik. Ada nyamuk tuh. Jae. Eh. Uh. Nih. Uh. Uh. Trai sialan apa tuh bisa bukan gitu? apa ya? eh eh eh. mulu? Harus okay, nyamuk. ya. Yeah. Gua ada set mini kayak kalau mau. At gue nyari samo habis. Gini mas, aman cak. Gue bakalanan dulu. Dello, siap Dello. Besi nemu ring di rumah-rumah gini. Pendan. Ya pokoknya kalau ada warna ungu ambil aja. Ini benar, kan? ada ungu, noh, uh, oh, apa itu baterai? Fatis apa? Nanti fetish? fetish ya? lihat aja, keren banget. Ya? Tahu sih, ya oke, okay, Oh, mom. harus dimaile dulu, gak ngomong. Yeah, rame the hell? Ini kemasi kita ya aja Ke bawah, lihat guard di peta, bawah tuh bawah tuh Bawah air di bawah ada jarang. di atas, ada apa Coba coba nge-like Yang patah, patah Suara apa tuh? Ada mini bosan, anjir di sini Where? baik like lagi kan tadi ada di sini sih itunya si nyamuk eh nyamuk kupu gupu oke okay, sambil nunggu gua gua gue pas aja oke okay. cek poin Gak bisa, it's not safe, tulisannya Coba lho duluan, lu pake pendent apa, -apa. Gak, Ini gak apa, lu pakai yang aku. Kenapa sih anjir? Entah gue coba cek dulu dah Meh Gak ada anjir Iya <tuh> <tuh> gak bisa, kenapa ya? Aneh banget, cok relock dari, relock menu, menu dulu Lihat Kita backward dulu, nggak? <tune> karena yang tadi itu eh, yang ini belum matang. Makin jadi gini, -gini. bener ini bos mana bos oh my god yang nyamuk ya nggak salah wow gue nyamuk dua biji kayaknya ini ya ini <tuk> mana si Fendi revive dulu dong ah yeah. <tuk> <Hah? tuk> gue spektak doang aja coba revive dulu bisa oh bisa di revive dulu, dulu. Well, mungkin mungkin, mungkan mungkin Let's go! mau oh, coba ke war 13 gue Oh, oh udah Mas empat yang ya, mampus lu... ya, ganti set jangan harusnya jangan deket harusnya Jarak mana? Jangan deket harusnya Jangan deket Range, berarti Sniper Maybe, maybe Medium sih Lu <coughs> kayak biasa, ini jantel Menjadi mamang healer Ini kayaknya corrosion gak sih pusunya? Iya, corrosion Ada corrosion, bukan? Okay. Oh bener nyamuk mah? Eh, bukan nyamuk macam mod gitu. Masuk nih. Ada dua antar teh Iya bener Ah, oh, disgusting. Eh, eh, gua mati musih. Oh, udah tahu-tahu kan. Zat belum gua dan aku ya. Aku kena gua. No. Aku bisa hindari. Enggak. Terus dua belum. Aku enggak awas belakang lo? Project A. Nah itu kedua Project awas Oh my god Dih, my. Bener -bener itu ampe jatuh? Ekshilis, Emak, tembak tembak tembak tembak, utriah. <laughs> ah mati semua? Iya, dia kalau diteriak udah mampus. Minimal satu kan itu aja duanya udah teriak-teriak, uh, mutriak gitu. Tungganya salah satunya dulu berhenti. Ini jadi setengah damage Eh setengah darah. Kalau dua duanya itu udah mati. <coughs> Hai, hai, hai, hai, Bisa hai, hai, hai, dulu hai, hai, Gua hai, masuk malah. hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Nah, nah, yang nah, nah, nah, nah, tembak dulu, salah satu lagi Oke, okay, yang satu lagi tembak? Teriak bisa Oh, langsung aja Gila Udah hangat Waktu oh, ini bisa jatuh dari platform juga, Jatuh jatuh masih. Jadi shield yang terjadi bisa ditembakin homing waaanjir dia oming oming kawas itu ngeliat belakangmu gila banget itu bisa ngasih main tray. ini darahnya tembak tembak tembak kejar oke yang hati udah gagal <tuk> ini sini darah kill oh shit gila ini gimana cara itu anjir itu lagi oh, non apa ini dia terak terak itu maksudnya <tuk> okay, hati lagi tadi maju dan weight... pnk-pnk <tipasuh> <Really? tipasuh> lagi udah mati Wah, Really? Eh hat lagi udah mati Udah-udah Oh cepat amat uh -huh. Gak enggak gue malah Saka Kalau bahasa bahasa. Project. Oke, okay, sip, nah, aman, gini, chest, chest, chest, kanan kiri, Iya yeah, kanan kiri, ke Uh, nice. ke uh. mentok kiri, ke sanaan, kiri, ke sanaan, kiri, ke sanaan, kiri, ini doang, bos yang sama. Bisa beda semua. Jadi, mau kasih ke siapa nih? Kasih ke Nggak, komen gue nyoba ngasih ke si Anda ya udah, dapat mau bonus. Tapi si Anda langsung ngasih kinya buat di labirin tuh Mau nah, kalau kita kasih si kupu-kupu, ntar kita dapat weapon. Pintar andaing juga harus dilawan. Tapi kalau udah dilawan, entah dapet key -nya juga sama aja. Nama saya Quaga, itu dulu tuh. Nah. Ya, bossnya segitu-gitu lah Mati beberapa kali paling kita mati ya Nih, Indian bisa Ini kemana? War 13, enggak kan? Hmm, ke yang tadi bisa nggak travel? Gua ada pilihannya labirin dong ya, kayaknya sih Coba ntar gua liat dulu Iya, dong. labirin doang Oh bisa coba. deh, Earth, Rome, Itu kita mana Corsus ya? Korsus, bukan Rom aja pokoknya Iya Korsus, yang? The Vated Glide, The Shack, The Misfen, The Iskalkuin Iskalkuin yang kubu-kubu Abis di Shack apa? Ab abis di Shack Misfen <laughs> Yang ada kubu-kubunya tadi, abis di sebelum ini tadi, ga lo ga namanya. nama ini Iskalkuin kubu-kubu Iskalkuin, iya yeah. Oke, okay, Iskalkuin mm -hmm. Iskalkuin Uh, gue pengen tau nih yang itu mana ya, ya yang mele-nya ntar Ma bagus harusnya ya, Gue pengen tau yang mele-nya itu dapat palu ya Yang mana gitu Palu? Iya ada Gue cek weapon ada dia palu weaponnya hadi, hadi. Nah, Itu penasaran gue aja Soalnya ada knockback efek itu yang gue suka Area damage, knockback, udah Game hmm. dayanya okay, masih lama sih nih Nggak tahu, aku Masih... habis ini. Ada dua world lagi, Duh, bayarin! You will you give us its heart? Yes, yes, the guardian heart eh? kan? Yeah. Yes, yes. Iya... Wow, we are it. Player apa, Maybe player main player, player main player, plus main eh, Plus player main player, player main player, pos baru yang mantep gitu dia pos 8 <laughs> kasih sekaligus kita tak lapuk Iskal welcomes you. Sway. The Iskall welcomes you. Mari kita melawan travel aja. Eh kok? Huh? Ya travel ke si Undying King. rom ya di undying... berarti undying throne <SILENCIO> kita buktikan undying king itu bisa die hehehe <SILENCIO> mendengar semarah Tahu enggak Tawuri Oh ini jawaban apa bisa milih accept you will treat the beast hard atau you will never have the beast hard. Kita disuruh retrieve di ulang. Nggak ada lagi. Gak ada. Jadi apa ya nih refuse ya, nih. Refuse nih jadi. Nggak ada guys. Chelsea why they call me undying. Ini <tih> Uh, 700 tuh Paket ya Cokinnya mah gila, itu banyak minionnya anjir Minionin dulu deh Ayo ayo, agurin ke gua, agurin ke gua Siapa itu? Bisa-bisa, bisa-bisa. aja, kita Bisa-bisa, yeah, ya. Iya, sakit iya, pin iya, mending lo nih. iya, iya. Eh, iya, bye dari mana anjir, gila Coba bisa self revive gitu ya, adain sih ya ada, finn, udah develop dulu tapi <laughs> mati ga ya, mati ga ya, mati ga ya, enggak dong, dadah <laughs> Awas dah hanoh habis itunya Darahnya Vin Aku kak, jauhin dong, aku jauhin Udah huh. tau dia ngejar D.V Terima kasih sudah Dagudang, maju, headshot, good. good. Oh, gua jangan. Oh, Jangan jangan beres. beres apa ya? karena itu. Minanya sulit banget. Tapi minanya sebenarnya kalau misalnya Millie one hit kill sih itu mininnya. Iya, yang segitu one hit. Di million aja udah mininnya. Ih, eh, pas banget. Ah, itu revive loh. Kok oh, gua mati sih? Hah? <laughs> kalau mati Gak ah bisa, gak ah, bisa, gagal Mana cara matiin ini, matiin ini Tauan aja Wido Ini kan anda ingin Salah Sih ada yang fokus, sih, anda ada yang fokus minionnya aja yang minimnya udah lupa ada ngandain. Tadi pakai yang si Finn tadi ya yang attack itu tuh. Gua enggak punya itemnya. Kan. Namanya anjing. Nak attack anam. Ngomong, Ngomong lagi. Taruh taruh taruh. Oke udah. Adam, ada minyak mulu cok. Di tangannya tetap Yang kedua di yang dua Udah makanya mau habis nah, lagi Minin, minin, minin, minin Terus minin, minin Bisa lagi naik Ah, s**t ini lah, sini lah, sini lah Ya, ngasih gua caranya lawannya Itu kasus kepalanya masih ada tuh ya Kayaknya mati dia Ama gua habis. Mininya naik, mininya naik. Kita mau. Eh. Ama gua habis. Anjir kenapa tuh? Ya mati. Coba, melek, kena melek semua. Jatui. Terakhir. Thank you aduh, aja kok Oh. <laughs> Set. Tadi diketagin sih padahal. salah salah tadi gua malah pada maju semua. Tahu dia pakai melema gua kabur Berarti yang kedua dihabis dia yang daun yang pertama melelet terus ya. Itu gimana? Ah uh, gimana ya? Ada timingnya, oh dia ngeluarin mele, eh. Dia kayak sumun sesuatu, jauhin, gitu aja Benar kok tadi caranya, itu ada yang di atas tadi mahan buat bocil-bocil nggak masuk keluar. Ben ngomong ben. Uh, yang kiri siap-siap nembak, gua yang anjing. Eh. Nah, nah, nah, Anjir itu kristalnya jalan banget. Pin-pin hidup pin, pin, pin, pin, pin, yang ke gua. Yoi, start mana lagi sih kristalnya? Jangan kesini, please. Jangan kesini, jangan kesini. Oke, okay, nice. I need ammo I'm running low end ammo dia ke atas tuh naik, gua jaga doang bisa, bisa, kebanyakan Tahan lu Aduh, duh Hidup kata dia. Bye bye. Nice. Huh? hidupin, lihat, lihat, lihat kepalanya, lihat kepalanya, lihat kepalanya, masih dia. Eh, ini udah ada ini, ini mas. Tambah terus, terus. Uramnya ram. Bocil nih get out. Ah, belum berubah berubah Bye bye Nice Anda ini berada Udah Anda kek Andai Straits unlocking saya rapat tuh, baca dulu ah Critical Gimana Damage nya nambah? Wow, gila Oh kalo CD mau lah Bakal gue naikin fix itu mah hmm. hmm. Kayak weapon panen nembak satu satu <tuh> <tuh> Key nya Aduh, mana? Iya. Uh, udah udah Yuh balik dulu kemis mace dulu aja Mace nya mana? Labirint Ngan Unlock dulu Kita bakal pulang Mase. Enak aja nih, bos nya Game nya buat tetap smoldern banget Mana? Ungu! Bentar bentar, yang ungu, yang ungu Nih kok yang itu portal balik itu lagi? Kayak yang, yang jadol Oke, ungu aja nih Oh, pendidikan, DI oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Abis oh, oh, Abis bisa, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Bukali. Kayaknya mau yang ini dulu, kayak sebelah. Yang sebelah balik lagi ke... jungle. Andai. Ini kita... ...janggle beneran ini. nih? Oh dari swamp. Ini janggle banget ya. <tum> lagi kok, tamat. Sejam lagi enggak, Kalau sejam lagi, gua bikin dekor kedua nih. Yeah. Hah? Masih jauh. Mesti jauh. Ya udah. Sejam lagi kita lawan depan non bosku udah mati lagi. Gak bisa keduaan. Aduh, lama loli gito usia pasti yang lama loh dingin. aku udah. ih, ini baik baik gue ini. wow, dapat apa gitu kayak anda ingin ngomong nggak tahu dapat apa ngomong kegelapan tuh siap Nah, Oke okay guys, thank you sudah ikutin perjalanan kita ramadhan hari ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, subscribe. Ntar kita akan lanjutin record Dapat yang kedua. Dapat dan ice cannon. Oke, okay. thank you, bye. -bye. Okay.